ayo e, lu kita tebak tebakan yuk huh? tebak tebakan sakit dong e, kalau yang sakit mah tabok tabokan bodoh oh iya ya ya udah ayo oke okay. lagu lagu apa yang palingnya cantik huh? apaan emang lagu elah di amit-amit lanjut ya bis-bis apa yang keren nggak huh? tahu apa emang bisa jadi itu aku wow. yihah ah saya lu ya udah ada lagi enggak Kura-kura apa yang manis? Apa? Kurasa itu aku. maju lah. Ya udah, lanjut. Oke okay, oke. Okay. Ras, ras apa yang paling sempurna di muka bumi? Huh? Hmm, nggak tahu. Rasanya masih aku deh. Bodoh amat. Oke, akhir ya. Mas, mas apa yang lucu? Mas, mas. Nyerah, nyerah. Apaan emang? Masa aku lagi sih? Serep.